Hai hai hai Perburuan liar adalah salah satu tindakan atau sikap yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan terutama pada hewan-hewan Akibat dari tindakan tersebut terjadilah dampak negatif terhadap lingkungan Perburuan liar dilakukan oleh manusia terhadap hewan-hewan yang berada di habitat asli hewan tersebut yaitu di alam liar Beberapa contohnya seperti jenis burung langka gajah, harimau, dan lain sebagainya. Biasanya manusia melakukan perburuan liar memiliki tujuan tertentu. Salah satunya untuk memanfaatkan bagian tubuh dari hewan-hewan tersebut untuk kepentingan diri mereka sendiri. Namun apa jadinya jika perburuan hewan ini dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan semua jenis hewan? Ya, hal tersebut sempat terpikirkan oleh Menteri Satwa Liar di negara bagian Kerala India Akasa Sindra yang mengeluarkan sebuah pernyataan yang memicu perdebatan mengenai konservasi harimau. Ia ingin harimau dimusnahkan. Diketahui, Akasasindran membicarakan tentang pemusnahan harimau. Ia menjelaskan pemerintah dapat mempertimbangkan solusi untuk sterilisasi atau pemusnahan. Pernyataan Menteri di India itu dilontarkan setelah salah seorang petani tewas akibat serangan harimau. Asasindran mengaku hanya mengulangi pernyataan penduduk setempat tentang pemusnahan harimau eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya saat itu komentarnya telah memicu diskusi tentang konservasi satwa liar dengan beberapa ahli menunjukkan kemarahan dan aksi pemusnahan adalah saran yang tidak dapat dipertahankan secara hukum. Sebab India adalah rumah bagi lebih dari 70% harimau dunia menurut perkiraan pemerintah. Bahkan jumlahnya mencapai 2.976 ekor. Tetapi habitat harimau tidak berkembang dengan kecepatan yang sama memaksa keadaan yang disebut harimau surplus. Mereka pindah keluar kawasan lindung dan berkonflik dengan manusia. Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar Federal yang diterapkan pada tahun 1972 membuatnya hampir ilegal untuk membunuh atau menangkap harimau. Namun demikian, hewan itu ditunjuk sebagai hewan nasional India meski mereka terlibat dalam konflik. Tahukah kalian sob, serangan di Kerala itu sendiri terjadi pada 13 Januari di hutan Manantavadi di distrik Wayanat. Korban yang berusia 50 tahun menderita luka serius di tangan dan kaki dan meninggal karena serangan jantung saat dipindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Mengetahui kejadian ini, penduduk setempat marah dan memprotes petugas hutan. Dan gak hanya itu, penduduk bahkan sampai menuntut agar semua harimau dibunuh. Kita harus mencari solusi untuk mengendalikan hewan, saya tidak terburu-buru untuk memusnahkan, kata Sassindret. Dr. Ulas Karan, seorang konservasionis dan pakar harimau, mengatakan bahwa selama 50 tahun terakhir, populasi harimau hanya bertambah seribu, jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Jadi saran untuk memusnahkan harimau untuk mengurangi jumlahnya bukanlah ide yang bagus, kata Dr. Ula sekarang. Sementara itu, mantan anggota dewan Nasional Satwa Liar Pravin Bargav menjelaskan, ada bagian yang baru saja diubah dalam Undang-Undang Marga Satwa India. Undang-Undang tersebut menyebut harimau tidak dipandang sebagai hama